Selanjutnya kita enggak jadi Bisa, potong ketiga, dua, potong satu dua tiga bertanggung jawab satu dua tiga satu dua tiga bertanggung jawab satu dua kita selonggar atau sendok? atau tendok? iya, buat bapak, satu dua tiga, cepatlah cepatlah iya, dua lagi, habis baru mama, satu dua mama kasih oma oma satu dua tiga cium oma <tuk> ya, siapa Terang, cium, lagi Siapa? oke oke mau mau Oke mau ya satu satu dua tiga cium cium cium oma Terus buat semuanya foto dulu silakan foto dulu satu oh. satu dua tiga iya sudah okay. ya kaca kamu ini namanya kecaki ini, Bisa ya? Oke, okay. silahkan permisi Tutup. Ini kasih jalan dulu boleh ya? Bisa lagi boleh ya? lagi